gunaannya seperti ini kita ambil kapas kemudian kita taruh secukupnya seperti ini kemudian kita taruh di kita taruh di mata kita seperti itu kita pakai dua di dan dia akan memberikan efek-efek sejuk dan tenang di area mata kita